Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karier, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang libra di bulan September tahun 2021. Untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang libra di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang libra di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karier dan pekerjaan seorang libra di bulan September tahun 2021.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 kesehatan seorang libra adalah Hai ataupun dua pedang secara memiliki suop itu diartikan dua pilihan satu lakukan dan satu tinggalkan, yang dimana sini akan membuat beban berbankiran yang membuat kesehatan akan semakin menurun dan di disini menggambarkan untuk kesehatan seorang libra di bulan September tahun 2021 kesehatannya akan sedikit mengalami penurunan yang dimana disini seorang libra dihadapkan dengan dua kategori yaitu satu pilihan dan satu ditinggalkan itu membuat beban pikiran kepada seorang liba sehingga di sini seorang liba akan merasa cemas dan akan merasa bersalah apabila salah mengambil tindakan yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada dirinya sendiri serta kesehatannya dan untuk supaya energinya adalah kenaik open secara mempunyai kenaik open tidak seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan Kesehatan seorang Libra akan mengalami penurunan di bulan September tahun 2021 yang dimana sini dikarenakan seorang Libra akan mendapatkan beban pikiran untuk memilih di dalam kategori satu lakukan dan satu tinggalkan yang dimana sini akan berdampak negatif kepada kesehatan namun di disini seorang pasangan seseorang yang dekat dengan Libra akan mendukung, mensubah serta memberikan masukan dan gambaran kepada Libra sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Tower. Secara memiliki power itu diartikan perubahan yang mendadak. situs yang mendadak, perubahan yang akan dilakukan, perubahan yang didapatkan. Dan jika kartu ditawar, kita gabungkan dengan kesehatan seorang libra di sini, menggambarkan perubahan akan dirasakan oleh seorang libra di dalam kategori kesehatan, yang dimana di sini seorang pasangan ataupun orang-orang terdekat akan memberikan masukan kepada seorang libra, sehingga di sini seorang libra akan lebih mudah untuk menentukan pilihan tersebut, yang akan berdampak positif, yang dimana di sini kesehatannya lambat laun akan semakin membaik dan untuk kartu keuangannya adalah Eiko kontakel ataupun delapan koin secara umumnya Eiko kontakel itu diartikan mulai menghargai hidup karena hidup adalah proses dan sini menggambarkan keuangan seorang libat tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan September tahun 2021 namun, meskipun begitu seorang liburan disarankan untuk mengontrol, menata, meniti kembali pengeluaran dan pendapatan, yang dimana disini akan berdampak positif kepada keuangannya sendiri di bulan September tahun 2021, dan disini juga disarankan kepada seorang liburan, baiknya lakukan pekerjaan, disiplin bekerja, fokus di dalam suatu pekerjaan, jangan melihat hasilnya terlebih dahulu karena hasilnya akan lebih maksimal, hasilnya akan lebih indah di suatu masa, yang akan membuat keuangan seorang liburan akan meningkat secara drastis. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara mempunyai Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan libra sendiri dan di sini menggambarkan keuangan seorang libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan September tahun 2021 namun meskipun begitu disarankan kepada seorang libra baiknya mengkontrol menata kembali pengeluaran pendapatan yang di sini akan berdampak positif kepada keuangan di kedepannya di sini juga disarankan kepada seorang baiknya fokus disiplin dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang ada saat ini jangan melihat hasilnya terlebih dahulu biarkan hasilnya akan terjadi di suatu masa ataupun di waktu yang akan datang yang membuat keuangan akan semakin meningkat yang didukung penuh oleh pasangan yang didoakan penuh oleh pasangan serta didoakan oleh peluang dari peluang sendiri dan jika kartu ditawar kita gabungkan dengan keuangan seorang di disini menggambarkan perubahan yang mendadak, siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang libra di dalam kategori keuangan apabila sudah fokus disiplin dalam suatu bekerja yang dimana sini akan didukung, didoakan oleh keluarga, didukung, didoakan oleh pasangan, serta dimotivasi pasangan luar sendiri. Dan untuk kartu pekerjaannya adalah... Ace of One ataupun satu tongkat Secara umumnya Ace of One itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai ingin memulai kembali dan ingin mencoba kembali dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Libra di bulan September tahun 2021 seorang Libra akan memulai sebuah pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut tidak pernah ia lakukan sebelumnya yang akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan karir Libra sendiri dan di sini juga digambarkan bahwasannya seorang libra akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan karir dan keuangannya serta di sini seorang libra juga akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang dimana di sini mampu mendongkrak finansial keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang libra akan direkomendasikan untuk memegang suatu pekerjaan yang dimana di sini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 Dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang liberal berada di dalam kategori awal mula permulaan ingin mencoba kembali dan di sini disarankan kepada seorang liberal apabila sudah membuka usaha tersendiri. Jangan melihat rasanya terlebih dahulu. Baiknya fokus yang dimana di sini keuanganmu akan meningkat di suatu masa yang penuh dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat dan dimotivasi oleh pasangan di perasaan sendiri. serta di sini digambarkan juga bahwasanya seorang leba akan menaiki jabatan mendapatkan suatu pekerjaan yang nilainya besar, yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari seseorang yang lebih tua dari di perasaan sendiri. dan jika kartu ditawar kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang leba disini sini menggambarkan. Perubahan yang mendadak, siklus yang mendadak, perubahan yang drastis akan dirasakan oleh seorang Libra di bulan September tahun 2021 yang dimana disini di dalam kategori karir yang meningkat, kehidupan yang meningkat, finansial yang meningkat yang dimana itu semua terjadi dikarenakan seorang Libra fokus dalam bekerja dan menerima satu tawaran pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang yang lebih tua dari seorang Libra sendiri yang mampu mendongkrak finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Five of Cup ataupun lima piala, secara umumnya Five of Cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu melihat harapan peluang yang masih ada bersama orang lain ataupun bersama pasangan yang baru. Dan di sini digambarkan kepada seorang Libra yang sedang single, seorang Libra yang sedang single disarankan di sini melepaskan masa lalu dan menatap masa depan, serta berusaha mencari suatu pasangan yang dimana di sini untuk melakarkan kaki ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang pernikahan, untuk mendapatkan kebahagiaan, kerukunan serta keharmonisan hubungan asmara yang sesungguhnya dan kepada seorang libra yang sedang berpasangan di sini menggambarkan baiknya fokus kepada pasanganmu yang sekarang lepaskan masa lalu lupakan masa lalu tatap masa depan bersama pasangan yang ada sehingga di sini akan tercipta keharmonisan keromantisan yang dimana di sini terjadi di dalam kategori hubungan asmara yang meningkat di bulan September tahun 2021 dan untuk sebuah energinya adalah base of Pentacle Secara umum, page open takal itu diaktikan seorang anak, dan di sini menggambarkan kepada seorang libra yang single, baiknya berusaha mencari pasangan dan melakukan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana sih tujuannya untuk pernikahan, yang juga tujuannya untuk mendapatkan sebuah pertumbuhan, dan di sini digambarkan sebuah pertumbuhan ini akan menjadi sumber kebahagiaan kerukunan antara seorang libra bersama pasangan dan kepada seorang libra yang sedang berpasangan di sini digambarkan baiknya fokus pada hubungan kembali bersama pasangan yang ada lupakan masa lalu karena di bulan September tahun 2021 ini digambarkan bahwasanya seorang libra akan mendapatkan pertolongan yang dimana di sini menjadi sumber kebahagiaan tersendiri antara Libra dengan pasangannya sendiri. Dan jika kartu tertawa kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara di sini menggambarkan perubahan yang mendadak siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Libra yang sedang single dan berpasangan. dimana di sini pemicu dan membuat hubungan asmara lebih bahagia adalah sebuah perturunan. Yang dimana di sini kebahagiaan tersendiri akan dirasakan oleh seorang Libra bersama pasangan di bulan September tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang Libra itu berada di angka 2.